jika kamu saya cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan yang didapatkan oleh seorang cancer di bulan Agustus Tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang cancer di bulan Agustus Tahun 2020 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer di bulan Agustus Tahun 2020 pertama untuk kategori kesehatan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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk kesehatan seorang Cancer di bulan Agustus adalah two of swords ataupun dua pedang. Secara umum, two of swords itu diartikan tentukan pilihan untuk melepas keraguan, dan di dalam kategori ini bisa dikategorikan kebingungan yang ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 jadi untuk kesehatan seorang cancer di bulan Agustus tahun 2020 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi ia hanya bingung dan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan jalan hidupnya dan menentukan arah hidupnya kemana ia pergi di sini ia sedang resah dan gelisah untuk menentukan pilihan yang sangat berat untuk ia lakukan namun kesehatannya tidak akan terpengaruh sama sekali di bulan Agustus tahun, 2020. dan untuk support energi yang didapatkan adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan kesehatan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di satu sisi, ia sedang bingung dan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan arah tujuan hidup dan menentukan kehidupan selanjutnya. Dan di sini, seorang Cancer mendapat dukungan dari seorang pasangan untuk fokus kepada kesehatan, kemudian menentukan arah tujuan hidupnya. Sehingga di sini, Cancer memberikan respon positif kepada pasangan dan melakukannya. Selanjutnya, kita tuh keuangan seorang Cancer di bulan Agustus adalah three of pentacle ataupun tiga koin. Secara muncul, pentakel itu diartikan kestabilan sudah ia dapatkan, kini ia membuktikan kepada orang lain. Dan untuk keuangan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 di sini menggambarkan keuangannya sudah mendadam proses stabil ataupun ia sudah mendapatkan kestabilan di dalam keuangan ia sudah bisa mengkontrol pengeluaran dan pendapatan di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini ia akan membuktikannya kepada orang-orang sekitar dan orang-orang yang dulu mengucilkannya. Di sini juga terkadang seorang Cancer akan membagikan rezekinya kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang meminta bantuan kepada dirinya sehingga di sini keuangan Cancer akan meningkat satu tingkat dari bulan sebelumnya di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 sedang meningkat dan kategori kestabilan sudah ia dapatkan sehingga di sini ia bisa mengontrol pengeluaran dan pendapatan. Dan di sini seorang pasangan mendukung seorang Cancer agar lebih fokus lagi dan meningkatkan keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartukan tukar pekerjaan seorang Cancer di bulan Agustus adalah. nine of one ataupun 9 tongkat secara umum nine of one itu diartikan melakukan pekerjaan dan karir sendiri dan belajar dari orang yang sukses terlebih dahulu dari dirinya jadi untuk karir pekerjaan seorang cancer di bulan Agustus tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa dan tidak akan mengalami penurunan apa-apa namun di sini seorang cancer akan belajar dari orang yang lebih sukses dari dirinya terlebih dahulu Bagaimana caranya untuk mendapatkan kesuksesan dan disini seorang cancer akan berjuang sendiri dan melakukan pekerjaan serta meraih karirnya dengan idenya sendiri dan usahanya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain dan disini juga seorang cancer akan mendapatkan satu pekerjaan yang sangat menunjang karir dan pekerjaan yang di bulan Agustus tahun 2020 lebih bagus lagi dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di disini terlihat bahwasannya seorang Cancer akan mendapatkan satu pekerjaan yang sangat menunjang karir dan pekerjaannya di bulan Agustus tahun 2020. Dan ia belajar dari orang yang terlebih dulu sukses dari dirinya. Dan di disini tindakan itu sangat didukung oleh pasangan seorang Cancer sendiri agar seorang Cancer mendapatkan karir yang lebih cemerlang ketimbang di bulan sebelumnya, di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Cancer dan kartunya adalah Two of Cup ataupun dua piala. Secara umumnya two of Cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Jadi untuk asmara seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 ia sudah menemukan pasangan dan sudah menentukan pilihannya sehingga di sini ia ingin memiliki komitmen bersama seorang pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang selanjutnya. Dan disini seorang pasangan akan menanggapi secara positif atas ajuan dan ajakan yang diberikan oleh seorang cancer kepada seorang pasangan untuk lebih serius di dalam hubungan yaitu ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang selanjutnya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Sword. Secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer akan bertemu pasangan di bulan Agustus tahun 2020 dan memiliki komitmen serta sudah menentukan pilihannya di bulan Agustus dan menengajak pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius Dan di sini seorang pasangan akan memberikan respon positif dan mendukung penuh Seorang Cancer tentang hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2020 Dan di sini terlihat jelas bahwasanya dukungan yang didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 sangatlah penuh dari seorang pasangan dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hanged Man. Secara umum, The Hanged Man itu diartikan pasrah tetap yakin, namun di satu sisi ia yakin ia mampu menjalaninya dan kuat untuk menjalaninya. Jadi, jika kartu the hangetman kita gabungkan dengan kesehatan seorang Cancer di sini, menggambarkan seorang Cancer tidak akan mengalami gangguan kesehatan, namun di satu sisi ia sedang bingung untuk menentukan arah tujuan. Dan menentukan calon pasangan hidupnya, sehingga di sini beban pikiran akan ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seorang pasangan akan mendukung seorang cancer agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya. Dan the engagement di sini menggambarkan seorang pasangan yakin dan kuat bahwasanya seorang cancer dapat melalui itu semua dan menentukan arah hidup dan arah tujuan yang lebih bagus lagi, sehingga dapat memperbaiki kesehatannya di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu The Hang kita gabungkan dengan kartu keuangan cancer di sini menggambarkan keuangan cancer sudah berada di dalam proses kestabilan yang stabil dan segini ia akan menunjukkannya kepada setiap orang yang di sekitarnya dan tidak jarang seorang cancer membantu orang yang meminta bantuan kepada dirinya dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang pasangan kanker sendiri, dan dengan GetMan di sini menggambarkan seorang kanker dan bersama seorang pasangan yakin bahwasanya mereka akan sanggup untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu dengan GetMan kita gabungkan dengan kartu kar pekerjaan seorang kanker di sini menggambarkan Seorang cancer sudah mulai belajar dari orang yang sukses terlebih dahulu dan ia mendapatkan pekerjaan yang sangat menunjang karier pekerjaannya di bulan Agustus tahun 2020 semakin bagus lagi dan di sini ia mendapatkan penuh dukungan dari seorang pasangannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri dan Bang Gagang di sini menggambarkan Seorang pasangan yakin dan percaya bahwasanya seorang Cancer kuat untuk menjalani pekerjaannya, sehingga di sini Cancer akan mendapatkan karir yang lebih cemerlang lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu dalam kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Cancer, di sini menggambarkan seorang Cancer sudah bertemu pasangan di bulan Agustus tahun, 2020 dan sudah memiliki komitmen. Di sini, seorang Cancer memutuskan atas dasar seorang pasangan selalu mendukung tingkah laku dan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer, dan di sini seorang pasangan akan memberikan respon positif dan memberikan support kepada seorang Cancer terhadap hubungan asmara yang ditentukan oleh cancer sendiri dan dengan Gap Band di sini menggambarkan seorang cancer dan pasangan yakin dan kuat bahwasanya hubungan mereka akan bertahan dan semakin bahagia di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan yang dapatkan oleh seorang cancer di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di angka 2, 23, 39 92 dan 21